Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kelima yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, timnas kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, timnas kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah... 8 ataupun 8 tongkat. Untuk sudik yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana di sini digambarkan, seorang Virgo bakal beruntung di dalam kategori karir dan pekerjaan, serta kehidupan. Di sini digambarkan, dengan kegigihan, kekupusan yang dilakukan oleh seorang Virgo dalam bekerja, akan membuatkan hasil yang maksimal kepada keuangan, yang dapat meningkatkan kehidupan. Serta di sini juga digambarkan, seorang Virgo akan mendapatkan kepercayaan untuk melakukan sebuah pekerjaan, yang akan berdampak positif kepada kehidupan Virgo sendiri. Dan untuk support energinya adalah page of sword. Secara umumnya, page of sword itu diakibatkan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo mendapatkan keberuntungan dalam kategori karir pekerjaan kehidupan. Yang dimana di sini seorang Virgo mendapatkan dukungan doa dari seorang anak, dukungan doa dari sebuah keluarga, serta di sini Virgo mempunyai tujuan untuk membahagiakan sebuah keluarga yang membuat seorang Virgo mendapatkan keberuntungan dalam kategori karir dan kehidupan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah: di diemphas. Secara umumnya diemphas itu diartikan seorang ibu yang memelihara seorang orang tua seseorang yang berpengaruh serta seseorang yang memberikan pengertian. Dan jika kartu diemphas kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang ibu merupakan sosok orang tua yang bekerja yang fokus untuk mendapatkan kehidupan kebahagiaan seorang anak sehingga di sini mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak, doa dan dukungan dari sebuah keluarga yang membuat kehidupan seorang ibu akan semakin meningkat dan disinilah dikategorikan seorang Virgo akan beruntung di dalam kategori karir dan pekerjaan dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Seven of short, ataupun tujuh penang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan keberuntungan di bulan Oktober tahun 2021 di dalam dua kategori yang pertama di sini kesehatan seorang Leo akan semakin meningkat semakin bagus semakin membaik di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana disini dikarenakan seorang Leo mampu mumpon dan menjaga kesehatannya. Dan diprediksi yang kedua, di sini seorang Leo akan mendapatkan tujuan dan arah langkah hidup untuk meningkatkan keuangan, meningkatkan kehidupan di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup. Secara umumnya Kenaik of Cup, itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, serta seseorang yang dekat dengan Leo sendiri. Dan di disini menggambarkan... Seorang Leo mendapatkan keberuntungan dalam tarot berikari, mendapatkan tujuan hidup, mendapatkan kesehatan yang lebih bagus, yang dimana di sini, seorang Leo akan mendapatkan masukan dari seseorang yang dekat dengan seorang Leo. Sehingga seorang Leo mendapatkan tujuan dan impiannya di bulan Oktober tahun 2021 serta di sini seorang pasangan, seseorang yang dekat dengan Leo akan memberikan masukan kepada seorang Leo untuk meningkatkan kesehatan lagi. Dan jika kartu di empress kita gabungkan dengan colok yang kedua di sini yang menggambarkan sosok yang mempengaruhi sosok yang memberikan masukan kepada seorang leo untuk mendapatkan kesehatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus adalah sosok orang yang terdekat sosok pasangan sosok sahabat sehingga di sini dikategorikan seorang Leo akan mendapatkan keberuntungan di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Ace of One. untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru akan mendapatkan sebuah penghasilan yang baru akan membuka usaha yang baru yang dimana di sini akan berhasil meningkatkan keuangan kehidupan serta anciarnya sendiri dan di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar orang terdekat yang mampu mendongkrak keuangan serta di sini seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha tambang usaha tambahan untuk bertujuan meningkatkan keuangan dan mendapatkan hasil yang maksimal.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 Seseorang Aquarius mendapatkan keberuntungan dalam kategori kader kehidupan serta pekerjaan. Di mana di sini seorang Aquarius mendapatkan pekerjaan dari orang-orang terdekat orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Serta di sini seorang pasangan akan mendukung seorang Aquarius untuk membuka usaha yang baru yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan. Dan jika kartu di empat kita tergabungkan dengan sudik yang ketiga di sini menggambarkan. Sosok yang mempengaruhi, sosok yang memberikan keberuntungan pada seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2021 adalah orang yang di sekitar, orang-orang yang kenal dekat dengan Aquarius yang memberikan sebuah tawaran pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi, serta di sini doa dari seorang pasangan sangat berpengaruh kepada keberuntungan seorang Aquarius di bulan Oktober dalam membuka sebuah usaha yang baru. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Ace of Pentacles. Untuk studi yang keempat, kita mempunyai seseorang yang bersedia Capricorn yang di mana di sini digambarkan. Seorang Capricorn akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan. Di sini digambarkan, seorang Capricorn akan memulai sebuah pekerjaan yang baru mulai menata-meniti kembali keuangannya yang akan berdampak positif kepada finansial, kehidupan, serta karirnya sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Capricorn akan menerima satu tawaran pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan ataupun penghasilan tambahan di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan, seorang Capricorn akan mendapatkan satu tawaran pekerjaannya, di mana di sini menjadi sumber penghasilan tambahan, ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang usianya di atas Capricorn sendiri, serta di sini seorang Capricorn akan mulai menata meniti kembali keuangannya, yang dimana di sini juga dari seorang orang tua merupakan sumber penyemangat dan sumber penghasilan dan pintu resmi kepada seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2021 dan jika Kartu di Empress kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi untuk keberuntungan seorang Capricorn di bulan Oktober tahun 2021 adalah sosok orang tua yang selalu mendoakan memberi masukan kepada seorang Capricorn untuk menata-meniti kembali keuangannya yang akan berdampak positif kepada kehidupan dan disini seorang Capricorn akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan dari orang-orang yang terdekat Usianya yang lebih tua dari Capricorn yang mampu mendokar finansial, Capricorn lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Six of One ataupun enam tongkat. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karib, kehidupan, serta pekerjaan. Dan di sini digambarkan juga bahwasanya seorang Cancer akan mendapatkan karir yang meningkat direkomendasikan menaiki jabatan di dalam suatu instansi serta sini digambarkan seorang cancer akan menjadi pemimpin di dalam sebuah perusahaan ataupun di dalam pekerjaan dan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang cancer akan berhasil membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah naik open tackle secara mempunyai kenaik opontake literatikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan cancer sendiri dan di sini menggambarkan keuntungan seorang cancer dalam kategori pekerjaan akan ia dapatkan akan direkomendasikan menaiki jabatan akan direkomendasikan menjadi pimpinan yang 6 yang dimana yang merekomendasikannya adalah orang-orang sekitar orang-orang yang dekat dengan cancer serta orang-orang yang mendukung cancer sendiri dan di sini juga usaha yang dilakukan oleh seorang cancer akan membuahkan hasil yang maksimal dengan bantuan dan doa dari seorang pasangan dengan bantuan dari sahabat-sahabat cancer sendiri. Dan jika kartu di emperes kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi keberuntungan seorang cancer di bulan Oktober tahun 2021 adalah sosok orang sekitar, sosok sahabat, sosok pasangannya selalu memberikan support. Yang selalu merekomendasikan seorang Cancer untuk menjadi yang lebih terbaik di bulan Oktober tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Virgo, yang kedua zodiak Leo, yang ketiga zodiak Aquarius, yang keempat zodiak Capricorn, dan yang kelima adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang bakal beruntung di bulan Oktober tahun 2021, semoga bermanfaat.